Mencintai dalam sepi Dan rasa sabar mana lagi Yang harus ku dalam Mengagumi dirimu Melihatmu genggam tangannya Nyaman di dalam pelukannya Yang mampu membuatku Tersadar Dan sedikit Menepi Kau Pernah singgah di sini, dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali, tak mampu aku untuk mengenal. Si hati tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenak dirimu di awal dulu, ku Sekedar melepas kisah sedihmu Mencintai dalam sepi Dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pilih. Bersadar dan sedikit menepi Tak ada wawah Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedimu mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana. sedikit menepi mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi diri